baik teman-teman kali ini kita akan membuat planet agar planet memiliki gravitational pull atau tarikan gravitasi ya jadi kalau sebelumnya um, apabila kita melenceng ya kita lompatnya melenceng maka tidak uh, ada kemungkinan bahwa astronot kita bakal mendarat di planet tersebut nah di sini kita akan buat akan seolah-olah ada area gravitational pull, jadi kalau astronot berada di dalam area dekat dengan planet tersebut maka astronotnya atau playernya akan tertarik menuju ke planet nah eh, bagaimana penjelasannya eh, oke okay, jadi begini nah, ini misalkan planetnya ya teman-teman Nah kita pura-puranya kasih apa ya, kasih range gravitational pullnya eh, ketika astronotnya melesat ya kita caranya adalah kita mencari tahu vektor antara e, titik si astronot dengan titik tengah si planet ya, kita cari tahu magnitude vektornya e, kekuatan vektornya kemudian apabila kekuatan vektornya berada di e, ini ya, di dekat e, area si planet dekat sekitar si planet maka kita akan apply force untuk si astronotnya ini agar menuju ke titik uh, apa tengah planet. Jadi pada saat si uh, astronotnya ini masuk ke area yang dianggap uh, termasuk dalam gravitational pull, maka kita akan calculate kita kasih force untuk si astronotnya yang akan diarahkan vektornya menuju ke titik pusat planet. Oke. Okay? Jadi nanti E, kayak ketarik gitu ya, astronotnya akan ketarik sehingga mendarat di planet. Nah, kita akan tambahkan ini. Bagaimana caranya? E, tempat yang tepat dulu ya, tempat yang tepat dulu untuk menambahkan program ini adalah di planetnya ya. Jadi, anda buka e, planet handler. Oke, okay. nah di dalam update kita akan lakukan pengecekan. Teman-teman, pertama-tama kita akan... Cek dulu apakah um, planet ini adalah target planet atau bukan ya. Karena kalau planet ini adalah target planet dan uh, Anda melakukan membuat programnya agar dia ketarik, maka si astronot tidak bakalan pernah bisa meninggalkan planetnya. Jadi gravitational pull hanya berlaku untuk non-targeted planet. Jadi kita mesti tahu dulu apakah planet ini adalah planet targetnya si player, ya, sedang dihinggapi si player atau enggak kalau bukan berarti kita bikin gravitational pull <tuh> pertama-tama uh, kita punya player handler player handler handler objeknya seperti ini kita akan ambil dari uh, game, object, find, find game object find with tag game object find with Tag player, pastikan um, objek Unity Anda si player ini udah ada. Nah, ini belum ya? Lupa kan? jadi kita klik playernya, kita klik tagnya, kemudian kita klik playernya di sini. Kalau ada tidak menemukan ini, Anda bisa nambahkan sendiri. Pastikan seperti itu, kemudian um, kita akan ambil get komponennya. Yang diambil adalah scriptnya teman ya, player handlernya, seperti ini. Nah, kenapa saya perlu akses scriptnya Karena saya membutuhkan get target planet, yaitu getter setter dari si player handle. Apakah get target planet yang diambil ini tidak sama dengan, ya, bukan sama dengan kita sendiri, diri kita sendiri, game object, seperti ini? maka kita akan hitung ya, hitung uh, vektor magnitude atau kekuatan vektornya antara si pl player, astronot, dengan diri planet ini gitu ya. Jika, jika kurang dari sekian angka tertentu, maka bisa dianggap bahwa si player berada di area gravitational pull dari planet ini, oke. Okay? Oleh karena itu, kita perlu akses posisi dari player caranya adalah anda tinggal memanggil game object kembali ya find with tag player seperti ini get component maaf tidak perlu get component ya jadi langsung aja kita save ke dalam variabel King object player oke okay. kemudian kita bisa memperoleh informasi dari playernya dengan cara mengakses transform.position. Oke. Okay. Kita uh, kurangkan dengan uh, apa namanya? transform si dirinya sendiri, si planet ini. position nah kita simpan vector2 direction. Oke, okay, baik, ini kebalik ya, jadi mestinya planetnya dulu kurangi player. Nah, seperti ini. Kita dapatkan direction atau kekuatan vektor antara player dengan planet. Nah, kita akan ukur apakah kekuatan uh, directionnya ini um, apa namanya berada di ambang batas sekian yang bisa dianggap sebagai uh, bahwa si otot masuk ke dalam gravitational pull. Caranya adalah kita bisa menghitung atau mendapatkan kekuatan dari vektor ini dengan memanggil properti magnitude. Oke. Okay. Jika magnitude-nya kurang dari 4. Nah, ini sekali lagi trial and error, teman-teman, ya. Jadi silakan digonta-ganti angka ini. Jika demikian, maka kita akan kita anggap bahwa uh, si astronot berada di tarikan, berada di area atau di radius yang dimana astronot akan ketarik oleh gravitasi planet ini jadi Bagaimana cara mensimulasikan astronot ketarik ke planet ini caranya adalah tinggal menambahkan force ke ke playernya ya jadi kita lakukan ini player.ket komponen uh, rigid body d seperti ini dot add Force kita kasih force sesuai dengan arah direction oke, okay. kita kalikan ya, dengan sebuah angka, ya, sekali lagi ini testing, ya, kita trial and error di sini teman-teman simpan dulu balik lagi ke unity simpan dulu, oke okay. kemudian kita coba jalankan Oke, okay, kita akan bikin agar playernya agak melenceng, teman-teman. Oke, okay, uh, sebentar, kita akan coba agak melenceng. Apakah benar dia ketarik? Nah, itu ya. Bisa dilihat ya tadi. Jadi saya nembaknya agak melenceng. Nah, gagal. Terlalu jauh. Kalau terlalu jauh, tidak bakal bisa mendarat. Oke, jadi uh, Anda bisa lihat uh, ada sedikit tarikan. Jika uh, terbangnya si astronot berada di sekitaran planet tersebut ya Jadi saya coba sekali lagi Nah itu, uh, trajektorinya agak melengkung Dan akhirnya, eventually mendarat di planet Ya, itu gagal Oke, okay. jadi kita sudah sukses mensimulasikan Nah, bagian yang terakhir adalah uh, Saya ingin um, merestart scene ya Jadi, kalau kita salah mendarat ya Artinya Uh, si astronaut bakal terbang selamanya dan game kita nggak tahu sekarang kondisinya seperti apa ya, tidak bisa dimainkan juga oleh karena itu, setiap kali astronotnya terbang terlalu jauh maka kita akan restart scene-nya dan pemain bisa bermain kembali, oke okay? bagaimana caranya kita akan buka script player, oke okay? nah, ada satu uh, method atau state-nya ada satu state yang cukup berguna ya namanya adalah on became invisible on became invisible ini maksudnya adalah apabila si player di luar screen smartphone kita screen handphone kita maka on became invisible ini tidak maksudnya tidak terlihat ya player tidak di layar maka on begin visible ini akan dipanggil. Ya, dipanggil dengan demikian kita bisa memanggil skin manager. Oke, okay. uh, kita gunakan using unity scene management. Kalau anda lihat di sini, kita import ini using unity engine scene management karena saya ingin memanggil load scene. Nama scene-nya adalah, nah, ini agak lupa saya nama namanya namanya adalah sample sin ya belum belum pernah dirinim soalnya ya sample scene. oke okay. Sipan. nah kita balik lagi ke sini lalu kita coba luncurkan si uh, pemain keluar layar oke okay. nah ya restart lagi nih akhirnya oke okay, kita coba sekali lagi tunggu nah akhirnya restart lagi Oke, okay, jadi sinnya di-load ulang sehingga kita tetap bisa bermain, teman, -teman. Oke. Okay. Nah, seperti itu. Baik, um, tahap video terakhir saya akan membahas bagaimana cara kita membuild game ini ke smartphone kita, Oke. Okay?